Yo, balik lagi bareng gue Ay, Kali ini gue main di Starlight Inches Bawaduit 111 doang Langsung gue mainkan di turbo Gue kocok di 30 kali Start! Oke, okay. kita lihat perputaran Inches ya Apakah Inches hari ini lagi kece Hari ini lagi bagus? Kita gak ada yang tahu Kalau kita gak nyoba ya Alias cocel manja jadi kalau kita nggak nyoba dan nggak cocok manja kita nggak ada yang tahu guys apakah is lagi oke okay atau tidak kita lihat ya bergerakannya ya is ya Wuh wow, bulannya pecah lama nanti ada birunya biru gawab ya. eh ini kaliannya keluar mantul loh oke okay. wuh wow, langsung dapat skater loh baru main baru mulai langsung dapat skater gratis Emang debak, debak, debak By the way, yang mungkin baru pertama kali lihat I Atau baru pertama kali lihat video gue Ya, kalau rata-rata di video gue emang rata-rata gue sukanya um, cari gratisan Ya eh, siapa sih yang gak suka gratisan Makanya konten gue rata-rata itu gue dapat scatter gratisan Dan rata-rata emang gue kasih pola Dimana insyaallah Allah disitu lo pasti bakal dapat scatter gratis Pokoknya lo tahu deh lo harus main di bed berapa terus lo jangan nafsu main coba di bed red C, gitu ya jangan kayak gue main di bed waktu mut mood mutan doang tapi ya kalau moodnya bagus main aja ya? tiba tiba lu memang lagi dapet scatter hari itu juga dan itu menjepekan dan itu lo lagi ada di bed 12.000 Gila lo sejuta dapet coba dong cuman depo berapa ya kan kita mah enggak ada yang tahu guys kan? ya enggak ada yang tahu warisnya si kapan lagi hokinya kapan jadi ya karena kita nggak tahu ya Coba kita main aja hari ini tiap hari coba lu depo receh-receh ya kan Apis. wah barangnya gue ngajarin yang bener ya bintangnya pecah guys Oh mantul kuningnya pecah Oke junya pecah eh kuning sama hijau walaupun begitu-begitu gua ketepet jowoh ini gila sih ini ngomong ngasih kaliannya. Oh mau kasih dong kali enam Oke mantul nggak Bapak wes yang penting dikasih lo kaliannya ya yang penting dikasih kaliannya coba tadi dikali 10 enam gila 600.000 dapet tuh apa-apa papa, apa papa, jangan sedih, jangan risau, tetap happy karena jackpot hari ini yang belum deposit, siap deposit deposit dulu guys deposit is lagi oke nih deposit dapat 340.000 lumayan lumayan deposit oh, lumayan coy lumayan kita deposit kocok, kocok lagi ya deposit kocok kocok cok lagi lagi lagi kita naikkan lagi Barangkali dikasih ditembak dari luar oke okay juga loh ya kan guys. Uh love-nya jauh. lagi bagus lagi bagus. RTP Iis lagi bagus hari ini. Gaskan kalian mainkan mainkan manja eh Lo lo lo lo. Lihat lihat lihat lihat. Wah, itu bintangnya boleh banget gitu, Kali sebelah ini, ini sempak sional, sih. ini sempak sional. Fix, big ini, sempak sional. Percaya sama gue, gila kali 12-nya Wow, kali 25, lima kopi. sempak sional di luar ini sempak di luar. Wow, langsung ke kalian mainkan di is guys. RTP-nya lagi bagus banget hari ini. Yo, sedap-sedap ngeri. la la la la la hai oke okay lah kalau begitu maybe gua mungkin abis game mau buat selesain aja cocok-cocok manjanya mungkin sudah untuk aku waktunya withdraw thank you buat semua yang lagi yang banyak, -banyak yang udah support gue sampai sekarang makasih yang udah nyimak video gue sampai hari ini By the way, yang belum like, comment, dan subscribe wajib kalian harus like ya kali, eh kali, tiga kali oke okay? like-nya ya, beb. Yeah. bye-bye, and see you next video gue lainnya. By the way, kalian boleh tontonin dong video-video gue yang lainnya yang gak kalah seru dong tentunya, dan akan selalu bagi-bagi pola terbaru, bye-bye. And see you guys, love.